di mana apa itu uh, untuk Goldie persiapannya? Alhamdulillah ini sudah hampir 40% sekarang vaksin Yang selanjutnya kita vaksin meningitis, kemudian paspor Kemudian kita sudah siap charter satu pesawat Oh gitu uh, Untuk... Ya, yeah. yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah terus nanti insya Allah kita juga akan seperti ini untuk season yang kedua dan season yang ketiga dan yang terakhir nanti kita juga ada seperti ini paspor ya paspor kita juga akan bersama di sini lalu. nanti membuatnya di sini pas tidak pas di Dan nanti insya Allah bapak nanti uh, untuk pemberangkatannya juga kita dari sini kita juga pakai bus nanti insya Allah mungkin dibantu untuk ceremonial Polres nah, Biasanya kita ada... Untuk... Itu lu apa? Mobil apa? 91 ya eh, iya. Mobil pengawalan <laughs> sampai sana Beber 8 piece, 8 piece berarti 400 santu Untuk ceremonial branding dari pondok sini yeah. Kalau nanti pengawalan dari patroli polisi yeah. Tarisnya Mbak bapak seperti itu? Ya ini bersama nanti dengan bapak. ibu yang perwakilan dari PT Goldi yang akan memberangkatkan santri eh, Memberangkatkan santri untuk mengikuti umroh gratis di Mekah Madinah Ini suasana Bagi santri-santri yang kebetulan pulang yang belum vaksin 1-2 bagi yang 17 tu, tuju, uh, umur 16 tahun ke bawah yang belum vaksin 1 2 dimohon untuk secepatnya vaksin. Kemudian untuk santri yang sudah umur 17 tahun namun belum apa itu vaksin 1 2 3 atau uh, vaksin booster dimohon untuk segera vaksin. Ya ini perwakilan dari Goldi dengan ibu siapa? Saya dengan Bu Cinta. Oh Bu Cinta, masya Allah Ibu, uh, selamat pagi Ibu, alhamdulillah, alhamdulillah. ada di Pondok Pesantren Al Mubarok. Uh, ini apa itu uh, sampai di mana kesiapan PT Goldi untuk pemberangkatan santri yang menghiburkan di media sosial Bu? Ini baru pertama kali ini ada Pondok Pesantren uh, bisa, bisa catar memberangkatkan. Satu pesawat.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 Kemudian kita sudah siap cantor satu pesawat Oh gitu nah, Untuk apa itu uh, Untuk pemberangkatan uh, Ini kan kelihatannya ada beberapa santri yang baru vaksin pertama ya kan yeah. Pada akhirnya kan menunggu vaksin yang kedua Betul. Itu itu itu bagaimana Ibu? Oh, nah, iya. Berarti kan nunggunya kan lama Iya yeah, untuk vaksin pertama yang kedua satu bulan Yang, jarak, yang kedua ketiga itu harus tiga bulan Karena yeah. masuk dalam aplikasi peduli lindungi harus tiga bulan Syarat dari penerbangan internasional maupun domestik yeah. Itu Uh, untuk usia 18 tahun ke atas Wajib boster Boster itu sudah yang ketiga 19 tahun ya? 18 tahun ke atas oh, 18 ya. Ya. Berarti untuk, 17 belum ya? Belum, untuk yang 18 tahun ke bawah Itu hanya vaksin 1 sama 2 saja Oh gitu uh, uh, Terus apa itu? Hmm uh, ini kan ada beberapa santri yang kebetulan pulang itu bagaimana ibu Insya Allah kita sudah ada stop dari Polres Demak sekiranya santrinya pulang nanti insya Allah kita jadwalkan setelah next berikutnya ini oh gitu ya gitu. terus Anu seumamanya nanti santri Alhamdulillah udah vaksin semua nyampe vaksin booster semisak gitu. itu pemberangkatan dari Vaksin booster menuju pemberangkatan itu berapa bulan, Ibu? Iya, ini Alhamdulillahnya kita setelah ini e, sambil maju ke proses e, imigrasi, pembuatan iya. paspor. Nah, sambil menunggu vaksin yang ketiga, insya Allah kita sambil berjalan di paspor. Jadi kita upayakan maksimal-maksimal, insya Allah di bulan Januari kita sudah bisa berangkat. Karena sekarang sudah bulan September, berarti besok sudah Oktober, November, Desember, 3 bulan.